tapi kalau yang lain-lain, insyaallah kita akan reaction nya teman-teman sekalian. Termasuk di sini salah satu requestan di Instagram yaitu logat perak Kuala Kangsar episode 2 Nah ini daripada Kuala Kangsar TV guys. Saya nak tahu macam mana logat daripada perak tu kan Ah jam, saya nak minum Milo dulu lah. Alhamdulillah ha. Kalau dah minum Milo pagi-pagi ni, segar <laughs> Ok, langsung saja kan saya sudah penasaran macam mana setelahnya logak perak Haa, selama ni saya akan dengar macam biasa terengganu lah mana lah kan Haa, lepas tu logak-logak perak ni macam mana Saya lupa-lupa ingat eh jom kita tengok videonya guys, let's go Macam kulit Chow Azam gelak. Haa, <laughs> siapa bawah ni pandai-pandai kulit Chow Azam gelak geli <laughs> Oke oke oke. Jangan lupa guys like share comment subscribe ya Kuala Kangsar TV linknya di deskripsi. <laughs> Selain daripada kita nak teruskan dengan game kita yang cukup mencabar ni dengan Yaya, -yaya nih, Sebenarnya trick ada trick nak tahu tentang orang Kuala ni kan. Ada juga hmm. macam contohnya apa namanya Orang Kuala ni macam macam macam tadi. Dia akan terukkan benda tu. Ha ah, terukkan benda tu. Kenapa kecil banget suaranya ya? minum dekat kedai kopi apa. Kejar guys, kejar guys. Emang oh memang kecil suaranya ini guys ya. Oke, okay. nanti bisa di ini digedein kayaknya guys ya. Oke, okay. memang kecil ini guys. Minum mm. enggak? Eh, dengan kawan abang Haji Serai. Mm. Oke. Okay. Nah, Haji Serai ini dia dia jatuh tangga enggak omong. <laughs> ah, oh, dia <tik> oh. tangga <tik> ada apa? Apa kamu kaki dah bengkok yeah. Ah. Aku jatuh tangga kat rumah nah. Oh, tu goleng perin lah aku Goleng oh, Macam teruk benuk jatuh tangga je oh, pun Goleng goleng perin Itu skill orang kuala okay. Masih faham ya Dengan logak-logak perak macam ni Saya boleh faham ya Jatuh daripada tangga Tapi dibuat kayak lebih cepat sih Kalau saya cakap Sangatlah oh. benda tu kan Oh lang langsung apa ah, awak tak boleh buat Udah nerana gitu pun Oh, minta teruk sangat. Pasal Betul jatuh tangga je. Bukan ny accident langgar orang ke apa ke. Apa tak kinok ngah dia. Pentang aja memang ya Allah orang Kuala kita ya. Jadi okay. ayah, lah abang nak tulis sesuatu. Okey bang. Abang tulis ni abang nak Jaya bagi dia punya kata. kata apa? Kata Katakan Kata ganda. Kata -kata. Kata -kata. Ha. Kata ganda lah kita bang. Betul dia tengok tengok ni Kuala punya. Chow. Ha, ni apa tuh? tawar tawar tawar tawar apa benda? tawar tawar tawar apa? tawar tawar ataupun tawar habiok pun boleh juga boleh jadi apa tuh artinya? dia teruk sangat kan? pada saya sebut tawar benda tak ada rasa kan? tapi kalau kita nak teruk lagi tawar habiok tawar habiok lagi ah, ah di lebih-lebihkan gitu ya gaysa versi-versi kayak gitu ya tawar dah dah kalau kaum tengok ada yang admin apa admin kalau kau rasa TV yang tak answer mu dia post baru ni apa dalam kalau kau rasa TV tu yang uh, lorak yang di sudutan daripada program TV tu kan hah uh hulu -huh. kelok darat darat baru oh dah tak tahu darat baru malu jadi tak, tak, tak tahu baru, baru tu apa tak tangan tak tahu eh tapi baru tu dia tahu mana-mana kawasan ataupun uh, perkampungan kita duduk dekat tepi-tepi sungai kita panggil baru baru. Uh, dia kata ah uh, betul lah. Betul tak bang? Kalau ke Hulu Kelor darah baru baru baru. Lagi satu kat orang sebut Hulu Kelor ni bila kita sebut ke. Yaya nak ke mana tu? Okey itu bahasa baku dia ya nak ke mana tu? Yaya ke bawah yaya nak ke Hulu. Orang Kuala ni dia akan campur ke tu dia akan campur dalam Hulu tu. Ha. Jadi Hulu Oh Hulu ke ke hili. Bazar aja orang Kualaڽ hello hello. Dia dia akan campur ke dalam tu. Hello Okay, hello Yo ko. Ah akan di Okay, okay, awak Ah makan kenuri. awak baru balik pada kenuri. Di mana? Ni kenuri orang dulu. Ha, dulu. Di tu, di di hulu tu, di tu masuk dalam hulu tu. Dulu. Dulu. Di mana? Di lor. Ah di hello ah di Oh iya baru tahu asli baru tahu. Okey okey okey. Okay. Pusing, ha. pusing, ha. pening. Pusing, pusing, pusing. bahasa uh, orang kalian ini pusing lah. Di, hmm. dibuang. Oh pusing. Pusing pening. Eh pusing kali lah kepala saya ni. Ah tak faham jugalah. <laughs> betul Betul betul. Eh, itu itu itu itulah. Osen itu pening. Okay. Bening. Bursin bening. Bursin bening. Kala, tapi kalau pening blok lain, pening hitam. Oh. Pening hitam. Okey. Jaya hari ini, uh, cu azam suruh dia pergi um, cari air apa nama air selasih di Kuala. Nak mm. buat uh, beli selasih, nak bancuh mm -hmm. air. Habis semua katuk kedai, orang tak nego. Ha. Pusing pening. Ya yang cari ya. ayo, itu lah kegunaannya. Setakat okay. terusnya. Okey, beda <laughs> ya. Siapa kalau dia kena nyanyi? Hey, hey. Ha. Gelap. Gelap. Gelap gelitak. Gelap gelitak. Ah, oh. wow. gelap gelit. Gelap gelap gelitak. Gelap. Kalau di sini tu gelap gulita. Kalau di logak Perak atau Kuala Kangsar ni gelap gulit. Gelap gelitak. Gelap gelitak. Haa Cata eh Tak hmm. Bahasa-bahasa bakunya gelap Gelap-gelita Gelap-gelita Haa Gelap-gelita Haa Gelap-gelita Maksudnya gelap, gelap, gelap, gelap, <tuk> tu. <tuk> gelap sangatlah Tapi orang dah faham Nak sebut gelap Tengok-tengok tahu Macam kulit Chow Azam gelap Haa Siapa bawah Pandai-pandai kulit Chow Azam gelap-gelita Haa <tuk> Memang-mangcari nak ah tu. Haa Takde santu Okay Langgur orang yang kata Okay Haa Saya <tuk> terus je Faham-faham Ah lintang. Tukang. Lintang. lintang. lintang. Hmm. Macam-macam punya. Kuala punya lintang dan kusor. Lintang kusor. Ha ah. Ha ah. ah. lintang kusor. Dan kusor ni macam anak-anak kita. Macam anak -anak kita. Tiap ada anak. Ya. Ha. Lintang kusor ni contoh anak kecil dia tidur ya. atas katil tu. Pepok lerok Ha. Ha dan lintang. Dia lerak. Berleraklah. Ha berselerak. Lintang kusor ni itulah dia menjalin dalam bukang ah kelang kabur selarok betul selarok tu luar hidup ah okey okey okey la la las gut las bagi ayam ya ya tak ada jawab tu bagi main game dengan dia ha guling sorry la ya tak tahu nah yang atas ni gulin ni orang orang peraklah kan haa. bawah ni guling guling guling, dia, guling? guling. kata la ganda dia gulin pering oh, gulin pering ha oh tengoklah ni pering macam mana macam mana gulin pering Berguling pering? Berguling pering ambil, lah. Ambil Dan contoh kawan abang tadi, Haji Serai tu. Haa, ah, Haji Serai tu. Ha. Okey, Haji Serai tu dia main bola dengan kawan-kawannya. Okey, ya. Jadi dia main-main -main bola tu, ya. Ber -ber -ber -ber -ber -ber -ber -ber Sampai berguling pering lah oh, tertanah tu. Betul tak, Berguling-guling, okey. Okay. Yeah, okay. Yang tak betulnya, ha. Haji Serai main bola. Dia tak pernah main bola. Dia memang... <laughs> dia kaki bangku, ya. <laughs> dia congkok. <laughs> Menyimpol dia duduk, ya. Ya Allah. Uh, okey, berguling-guling lah guys. Saya kira bantal guling gitu ya. Tadi. Abang Teh Ben, ah. Abang Teh Ben tahu pula ah. Itu yang famous lah kan? Yelah, yelah, benar-benar Abang Saya pada komer, awak, teman, mereka semua hmm. tu lah Abang Teh okay. Ben, Abang Tahu Okey Itu benar-benar yang komersial betul betul, betul, betul, betul Tanya okay. soalan saya Ya Allah Abang, ini, ini sekarang ni uh, Giliran Yayah pula tanya dekat Cok Azam kita hmm. Kita tengok, Tanya mana dia boleh, tak, dia boleh tahu segala-galanya uh, Bahasa Umum orang Kuala ni lah, orang Kuala Okey ah. Okey, betul kan? tengok okey Kita dengan Perogman oh, tak tahu okay. Ni dia terkanjet terkanjet betul terkanjet tu? ah uh, buku surat 80 uh, perenggan ke-6 Dewan Bahasa dan Pustaka <laughs> mengatakan terkanjet macamnya terkenalah uh, mm terkena, lah. Hmm. terkena. Uh, di, di, di, di dikenakan dikenakan ah uh, huk kanje benar pergi ke Kuala Cheria oh terkanjet ya, ya, oh, kena tekan okey okay, terusnya bang okey berambek <laughs> Berambat, berambat ni berlari ya. ah. Ha? tapi dia dia dia, dia yang jenis-jenis ni jenis lari yang yang berambat. Tahu larinya tak cantik ni. Ada itu berambat. Oh, kelang, kelang kabut, kabut. Ha, oh, kalang kabut, kalang kabut. Oh, kalang kabut. Okey, okey. Laju lagi lagi. Butter hop. Butter hop. Kau lagi tu. Ah, berlapar. Ah. Berlapar. Terlalu panjang, terlalu lamalah bayat berlapar tu ah. Come jangan dengung-dengung saja. Come try pakai. Kalau penonton mm. kita yang saya hargai ni okay. berada di uh, Kuala, uh, Kuala Lumpur uh, Selangor apa semua mm. yang mana tahu kan bertahuk guna dekat, dekat tempat korang guna kan. Ah mm. uh, pergi kedai kedai kan contoh orang okay, uh, uh, nak makan ke waiter nak tanya takkan nak suruh saya bertahuk. Mm. Ha ah, berlapar lapar. <laughs> Okey. Okey okay, lagi bang. Mm. Okey. Ni dia. Petolo-tolo. Bertele-tele. <laughs> macam inilah apa masih hmm. masih lagi dengan kawan abang tadi selalu ah, selalu masih kami di bangku go. sekolah kan yeah, yeah. cikgu akan tanya kat uh, kawan-kawan ah. uh, Siapa boleh jawab soal ini datang ke depan? Oh, abang betul. dengan adik seret antara yang boleh pandai dan kedek, dalam kedek. Eh, dalam gelas tu. Iyalah. Ah jadi abang suruh dia, dia suruh abang. Oh pula. Adalah uh... bertolo-tolo. tele ya. Oke, okay, bedanya kalau di Kuala Kolalakangsar ini bertolo-tolo, bertolo-tolo kalau di Indonesia itu bisa dikatakan bertele-tele. Jadi yaudah udah tinggal kamu-kamu-kamu-kamu gitu guys. Jadi enggak langsung to the point tapi dia agak bertele-tele ataupun bertolo-tolo. Oke, okay, faham paham dire akan ya, kamu dia tapi ibu. kalau buang ber tu ha tolor tolor tolo. saja tu <laughs> lain mudah maksudnya itu banyak. macam kawan abang lagi sorang ha. Ha. lagi lagi lagi ha. Ini ha. abang boleh jawab eh pandailah nampak gaya cak azam ni ah nyongkit nyongkit Berjalan-jalan lah. Oh, wow, berjalan-jalan. Ha? ha. Ha. Ha. Saya kira menyongket macam baju itu kan. Ada yang songket-songket. Tapi di sini, menyongket itu bahasanya adalah berjalan-jalan. Okey, saya nak menyongket kat Kuala Lumpur lah nanti. Macam tu kan. Ha. Tak faham jugalah. Ha. Siapa kawan saya pun. Saya tak kira lah orang-orang mana pun. Ni kan. Kita pergi jalan-jalan. Ha. ha? bersiar-siar. Yes, yes, yes. Bersiar-siar. Ah, okay, bersiap busy shopping tu ya. Okey. Ha. Ah. Nyongkek. Okay, Keh bang. Tua. Tobi. Lu Tobi ya ya. Inilah ah. Ada <laughs> tua Tobi. Apa, Apa tu? Saya dah tua Tobi pun nak main masak-masak. lah. <laughs> Maksudnya dah tua. Ah. Tapi tu turun ada lagi lagi ya ya. Ha. Ha. Oh tua renten. Oh ah, tua, tua... renten. Ah tu ni macam Tua rentak, saya faham tu. Apa kita nyang ha -ha. kita lah ha, Tua rentak Tua Tobin ni tu dah dewasa, bukan ada lagi Aha Suka-suka mengerjakan hal-hal ke anak-anakan mungkin ya tua Tobin tu. Okey bang ni lah Abang, ni lah Abang Kalau Abang pandai, Abang selut Abang Tak perongok Tak perongok Terperanggo itu saya tebak ya, saya tebak ya Saya ya. Kayak <gasps> mungkin gitu ya. Oh. Bagi satu contoh ayat terperanggo. Terperanggo atau ni ya. Okey macam ni lah ya. Mmm um, macam mana nak bagi ya? Cok Azam lah, Cok Azam ni kemo lah dia mandi kan. Dia kalau bilang kali mandi ni bekas nonoh mena. No. Dia kemo. Pintu tertubuka. Ngap, ngap mandi. Kaget <laughs> <ke. laughs> <laughs> kah? Okay, Kaget dia, dia macam benda yang terbuka luas. Oh, oh, oh okey. Ah oh. uh, macam uh, terbuka dan ada kerusakan Pintu-pintu bilik kita. Uh, kalau kita buka macam tu biasa aje kan. Ha. Tapi buka sampai tercabut engsel hmm. ke apa. <laughs> oh, kira-kira kiranya tercabut tu kita buka kan. Ha. Eh, yang macam mana? Geram-geraman tercabut pintu. Udah terprong. Udah Jadi dia berbalik balik pada yang kita cakap tadi. Ha. Tapi oh, bukan guys. Jadi kalau Eh gimana yang tak faham ini guys? Coba komen ya, komen komen guys Aku tak faham Eee... Uh, kuala ini. kuala kita ni cakap benda tu akan jadi teruk Seolah-olah teruk sangat benda tu Ah, penuh jadi Teruk penuh jadi Pada hand biasa je Haa betul okay. Jadi akhir kata daripada saya dengan uh, dengan oh, Yaya Oh dah selesai Nah yang terakhir saya kurang faham Kita, kita. Ha. Kalau jumpa mata kuala ni mm. ada orang kata, bawa Yaya nak ke mana tu? Oh Ada dengan orang yang cakap Yaya nak ke mana tu tak? Oh. <laughs> tak tu tu jadi tak itu eh, Kuala tu ha ada ke orang Kuala tau benar benar mana tak tu atas atas tangga tak apa benda tak ha, ha apa benda tak oh tak okay. okay. teruskan ta, ta, ta, komen tu. teruskan bagi idea Aa, nak bertanya tentang apa insyaallah kami akan jawab okay, di kemudian okay, uh, okay, ha ha Q&A ka pul ke, apa ke okay. eh, di segmen yang seterusnya okey jumpa dekat, lagi nak komen-komen tu kan komen boleh lah bagi adik-adik apa lagi bahasa yang kau tak tahu kan loghat apa yang kau tak faham kan Aa, ha nanti bete, kami ya dengan Cik Azam akan terangkan dekat komen Oke. Okay. Uh. Jagalah uh, lo kita, warisan kita guys. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi logat Perak ya Kuala kangsa Ai Tertolok-tolok. Saya tak faham juga ya, guys ya. Ada beberapa perkataan-perkataan yang saya langsung faham. Ada juga yang belum faham juga. Macam terakhir tu. Haa, melongo. Apa? Melongo. Apa sih uh, dia cakap tadi tu? Haa, uh, sekejap, sekejap, sekejap, sekejap. Hmm. Yang melongo kalau dia abang silap. Abang pandai lah, abang selut, abang. Terperongo. Nah, terperongo. Tu macam apa? Dia cakap pintu macam tu. Lepas tu macam tak teruk tapi dibuat teruk. Saya tak faham juga eh? macam mana maksud terporong tu tadi kan. Tapi kalau yang lain-lain Alhamdulillah saya boleh faham lah macam tu kan. Okay? Nyongkek ha, nyongkek sebab tak faham. Ha, dulu awal-awal dengar tu macam nyongkek saya saya kira macam dia buat baju ke atau apa. Tapi nyongkek tu terlalu jalan-jalan. Saya nak nyongkek lah. <laughs> tak faham juga lah. Ya? Okay, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request karena menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang logak perak Kuala Kangsar ni lah guys ya. Ah, alhamdulillah. Tapi kalau dulu-dulu memang saya selalu dengar orang-orang cakap tu macam cakap KL lah biasa je kan. Nah, di sini juga ada komen-komen lah. Tebongeh, bolen, seroyat, pasyoh, sepelaung. Wah, banyak sangatlah kata-kata ataupun logat-logat ataupun bahasa daripada Kuala Kangsar ni. Wah, kalau kita nak belajar, memang betul lah susah. Tapi, kalau kita ada kemauan ataupun kita boleh tinggal dekat Perak, ya kan? Kita di, tepatnya di Kuala Kangsar ni, kita boleh memahami nanti lama kelamaan. Macam saya dulu, setelahnya macam, macam mana ya? Saya boleh tertarik dengan bahasa Malaysia tu. Ha, sebab jemaah dan juga pekerjaan saya. Tapi memang basicnya adalah saya suka awalnya. Ha, saya suka sebab ada sinetron ataupun filem dekat Indonesia tu Yang dia tu berakting macam orang Malaysia macam tu eh. Nah lepas tu uh, dekat Arab Saudi tu saya dekat Mekah lah Saya boleh belajar lah dengan kawan-kawan dekat sana Sebab banyak juga jemaah-jemaah saya daripada Malaysia kan Damansara lah, Terengganu lah, Perak ada jugalah mesti kan Ah tu lah Ha, lepas tu saya boleh belajar. Tapi rata-rata memang ada kampung-kampung juga banyak ceh. Jadi kalau kita bercakap bahasa KL tu kadang tak faham. Masa tu memang saya belum faham betul lah, macam mana bahasa Melayu kan. Ha, lepas tu banyak kawan-kawan yang saya boleh bercakap. Ya kan saya belajar-belajar-belajar. Akhirnya memang oh macam lah kalau kita boleh cakap Melayu tu. Ah seronok kalau kita apa nama tu faham beberapa bahasa. Macam bahasa Arab, bahasa Inggris, terus bahasa Sunda, Lepas tu bahasa apa lagi ya? Eh? Bahasa Melayu lah macam tu Memang dianjurkan ya kan? Kita untuk mempelajari banyak bahasa Maka daripada itu kawan-kawan semua Mulai daripada sekarang kalau kita nak Istilahnya faham daripada setiap bahasa ya kan? Terutama bahasa dunia lah Bahasa Arab, Bahasa Inggeris Lepas tu mungkin bahasa Mandarin ah, tu lagi peh lah kan? Kalau bahasa-bahasa lain pun okey yang terpenting kita tuh boleh paham dan juga boleh bercakap. Ah kalau kita boleh paham, boleh bercakap, maka susah orang nak tipu kita. Itulah. Oke, okay, terima kasih dah tengok video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.